Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saat ini, saya sedang meninjau lokasi demplot, Bapak Aldin di Desa Camasi, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, di lahan petani milik Bapak Koramil Kodim Pak Tasro dari Kodim Ketanggungan, selaku pengusaha bawang merah. Ini dia demplotnya. Sebentar lagi, satu minggu lagi akan panen. Mari kita tinjau bersama-sama. Uh, seperti apa Emplotnya Mari Ini dia uh, Lahannya Slotnya Sangat bagus sekali Daunnya tebal-tebal Hijau Sampai ujung sana Alhamdulillahirabbilalamin dengan pupuk ekoparming. Ini uh, sudah sangat maksimal pertumbuhannya. Dan ini dia hasil templot dari